Hello cikgu-cikgu semua, apa khabar? Dalam video ni saya akan menerangkan sedikit tentang Pickstone um, Satu aplikasi yang kita boleh gunakan untuk mencipta komik Kalau kita nak buat komik tetapi tidak pandai melukis Ataupun you ni know, tau, tak, tak, tak ada apa yang sesuai untuk melukis Contohnya tablet semua tu Kita boleh gunakan Pickstone dengan cara mudah Untuk buat komik sebagai bahan pengajaran kita Kadang-kadang, kadang-kadang lebih suka Pelajar-pelajar right? lebih suka Bila kita buat dalam bentuk grafik untuk menerangkan sesuatu konsep ataupun menerangkan sesuatu uh, topik pengajaran. So boleh pergi ke pickstone.com ni, p i x Dia ada empat pilihan kat sini. Kita ada educator, uh, student, parent dengan business. Kita pergi ke educator lah kan. Bila kita dah masuk ke bahagian educators ni untuk pickstone educator, kita just dekat try it free. So dia akan tanyalah kita nak gunakan untuk fungsi apa untuk membantu mereka menulis. Uh, untuk Saja try benda baru Ataupun nak membuat rangkuman Ataupun rumusan satu unit So contoh saya ambil yang ni saya, saya pilih yang ni Bila dah sampai ke Page ni kita kena sign up Maksudnya kena daftar kalau belum uh, Saya suka daftar guna google Nak guna microsoft pun boleh Nak guna facebook pun boleh Lebih baik kalau kita guna google lah Boleh link dengan google account uh, Google classroom juga so, Bila dah masuk Uh, automatic dia akan tunjuk Paparan ini Di mana dia akan tunjuk intro video Comic maker Dengan classroom setup lah Ni hanya untuk Cubaan saya Tak perlu try dulu Terus ke next step dulu And then get me ready Type class dulu Contoh matematik 3A lah Contoh uh, 3 Dia akan tanya How do you want your student to join this class? dia boleh gunakan Google ataupun pixel username. Kalau pixel username ni dia kena uh, apa ni daftar akaun pixel lah. Kalau nak senang guna Google lah sebab lagi pun belajar sudah ada uh, apa ni uh, email kan daripada Google Classroom. So kita pertama sekali kita disuruh untuk buat avatar ni. Avatar adalah uh, satu gambar yang melambangkan kita di dunia maya lah. So pilih so, email. So pilih lah apa-apa yang kita nak ni. Nak ingat sikit. Kalau nak ambil headshot pun boleh. Dia ambil ni saja. Nampak? Kalau nak full body pun boleh. Okay. Ni untuk download, ha? kita boleh download headshot ataupun full body. dan Next step. Ni kelas kita sekarang sorang-sorang lah sebab bulan ada pelajar kan. Okay. Ada dua cara nak gunakan... Uh, piston ni, kita boleh tambah student ke dalam piston ni untuk buat uh, aktiviti yang kita sediakan ataupun kita hanya buat bahan-bahan uh, dalam ni lepas tu kita save untuk tujuan lain. Contoh boleh letak dalam powerpoint slide dan semuanya ataupun letak dalam Google Classroom. Ni untuk cara belajar join lah kalau nak belajar join. Okay, kalau tak, ni printable. Apa yang kita boleh jenis-jenis uh, benda kita boleh print lah. Okay. Bagus je Gap ni. Dia ada sediakan bahan-bahan kita boleh print. Kita pergi ke dashboard dulu. Ni dashboard. Ni kelas kita kan. Kalau nak tambah pelajar masuk macam Google Classroom boleh. Kalau tak kita boleh buat hasilkan bahan-bahan dalam ni lepas tu kita gunakan benda lain. Okay. Untuk gunaan lain. So pergi ke my comic. Okay. Make a comic. Didi dan nombor ganjil Jom tu kan. Bagi tajuk sikit. Ini adalah paparan uh, studio yang kita akan gunakan untuk buat komik. Uh, yang pertama sekali tap dia background untuk pilih latar belakang kita nak. Nampak tak uh, di setiap bahannya ada, dia ada yang di lock. Lock maksudnya kita kena belilah uh, dia premium. Kalau tak kita gunakan mana yang free sahaja. So, kita ada background untuk pilih latar belakang. Kita ada character untuk watak yang kita nak gunakan lepas tu fokus, lepas tu word fokus ni adalah lepas kita pilih, selepas kita pilih watak tu, kita boleh fokus ke bahagian tertentu, alright, dan words tu words adalah untuk uh, text text yang kita nak tambah ke dalam komik tu lah. contoh kita mulakan dengan background kita pilih satu background dulu yang sesuai ke sini yang, yang cuma mungkin yang ni, pilih ni dalam ruang kan selepas tu character contoh DD tu lebih kurang macam ni ok, saya pilih DD saya nak makan yang ni DD lah kan nampak tak dia terus dalam posisi berjalan, ok kalau nak tukar dia punya baju semua tu boleh kalau tak, biarkan saja yang sedia ada nak tukar, boleh tukar kat sini ok, boleh tukar di sini alright, lepas tu kita ke fokus nampak tak dia ada posisi tertentu kita boleh gunakan contoh kita nak fokus dia keseluruhan dia ke Kita nak fokus kepada uh, Paparan uh, Lebih dekat ke Nak dia tengah jalan ke eh, Nak dia dah jalan ke, ke setepi ke Semua tu boleh dibuat okay, Contohlah saya nak mulakan di sini okay, Contoh kata kita siap Lepas tu kita tambah Words Words ni Dia ada tiga jenis Speech, thought, short, whisper Maka speech tu macam per percakapan percakapan biasalah. Speech tu untuk percakapan biasa Uh, talk tu untuk apa yang dia sedang fikir, dia tengah menjerit, lepas tu dia tengah bisik so kita boleh cakap uh, kenapa rasa ganjil hari ni contoh, kalau malas nak type, boleh tekan yang ni, dia gunakan mikrofon untuk tukar kepada text, voice typing ok, dan sebab saya pilih speech ni jadi macam speech nampak, ok Lepas tu face So sebab saya kata soalan macam ni So boleh tukar ke face ni lah kan Ke muka yang nampak macam dia tengah Pelik rasa so, pelik okay, Boleh tukar ekspresi lain kalau nak Lepas tu action Kalau kita nak tambah action lah Contoh ni tak apa, -apa. Kita boleh guna tangan dia pun Tengok-tengok boleh gunakan tangan dia. Okay. Baiklah. tu satu panel. Okay. Kalau dah siap yang ni. So, baik. Macam komik biasa. Kita dah bayangkan dia satu. Lepas tu satu kan. Dia macam flow dia lah. So, tambah lagi satu panel kalau nak. Okay. Boleh tambah. Contoh saya nak tukar dia. Position. Nampak tak bila kita guna panel tu. Dia akan ambil yang yang samalah untuk kita kekalkan watak yang sama. So, contoh saya nak fokus dia lain sikit. So, bagi tambah lagi words. Mungkin di tengah berfikir. Alright. Apa yang di tu tengah buat agak ni? Okay, contoh lah banyak soalan saya ni. Okay, lah. Contoh saja ya. Anda terpulang kepada kreativiti anda semua. Okay, nampak tak? Yang tadi speech yang ni dah thinking. Okay, macam kata dah siap semua tu. Dia tekan done. So bila kita balik ke dashboard ni Bila kita klik my comment Kita akan nampak comment kita kan So boleh kita share Bila kita kan share So kita boleh download Dalam versi macam ni Ataupun um, menegak atau melintang Ataupun zip Kalau zip ni macam dia buat satu-satu-satu Kalau nak Kita pulang So contoh saya jari download yang ni Cukup -cuk dia memanjang lah Okay Kalau nak satu-satu pun boleh Lepas tu Kita letak dalam slide kita Kita letak dalam Bahan-bahan uh, pengajaran yang lain okay, Untuk menyokong, so kalau boleh buat siap dululah uh, Flow dia Kalau nak jadikan sebagai bahan Apa ni, uh, latihan Kita boleh letak speech tu Kita kosongkan, so pelajar boleh Cuba isi, Itu satu lagi Idea untuk gunakan komik Baiklah, itu sahaja tentang Pixton, semoga ia membantu anda Dalam pengajaran anda uh, Semoga anda kekal tenang juga dalam pengajaran